kemudian Mbak Lupita ini anak yang ke saya anak tunggal Alhamdulillah, Alhamdulillah. anak tunggal dan uh, motivasi untuk masuk Islam apa mungkin tentang Islam atau tentang apa yang menarik karena dulu saya muslim pada awal mulanya Oh baik mungkin ada lagi hal-hal uh, yang menarik bagi Mbak Lupita tadi Mama saya nggak setuju kalau saya di Kristen Jadi kalau udah besar gini kan saya bisa milih Keyakinan mana yang harus saya pilih Lelang dakwah Lukisan legendaris bulan bernama karya Maru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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Kristologi, muslimin muslimat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 12 Januari tahun 2000 23 ada calon saudara kita dalam iman dan akan segera menjadi seorang muslimah yang Alhamdulillah Allah telah memberikan dan melembutkan hatinya menjadi seorang mu'alaf dan akhirnya akan menjadi seorang muslimah saudara kita ini namanya Lupita Audena, Audena. Audena. Yeah, Audena. Lupita Audena Lugianto. saat ini tinggal di Surabaya dan uh, telah menetapkan hati untuk menjadi seorang muslimah sebagai awal uh, mungkin kita perlu sedikit untuk tahu E, tentang Mbak Lupita Sedikit mungkin Mbak Lupita bisa menceritakan Untuk kedua orang tuanya saat ini beragama apa? E, orang tua saya dulunya Kristen tapi sekarang Muslim Jadi saya mengikuti jejak mereka Keduanya sudah menjadi seorang Muslim-Muslimah? Alhamdulillah Kemudian Mbak Lupita ini anak yang ke? Saya anak tunggal Alhamdulillah anak tunggal, dan akan segera menyusul, menjadi seiman, dan doanya kepada kedua orang tua akan sampai, ya. kalau beda agama tidak sampai, ya. dan nanti setelah orang tuanya meninggal, anaknya mendoakan itu sampai doanya, kemudian, eh, motivasi untuk masuk Islam, selain ...selain ingin mengikuti jejak orang tua, Balangkari ada? Apa mungkin tentang Islam atau tentang apa yang menarik? Mm, karena dulu saya Muslim pada awal mulanya Oh, dulu Muslim? Iya, mm -mm. terus saya pindah ke Kristen ngikut uh, bapak saya Oke, okay, oke, okay. jadi ketika Mbak Lupita masuk Kristen itu usia berapa? SD, SD SMP SD mulai dari SD SD ya. sudah masuk Kristen Iya kemudian SMP SMA Kristen. Kristen masih Kristen cukup aktif di kegiatan keagamaan mulai dari SD mulai dari SD aktif seorang saya mulai dari SD aktif hmm. tapi saya dibaptis itu baru tahun 2000 ya, 2020 apa 2021 gitu. 2021, 2021. Hmm. jadi termasuk termasuk baru juga ya di baptisnya ya tap, uh, uh, soalnya oh, pas ya tapi uh, belajar Kristen udah dari SD hmm, yeah. surat baptisnya ada surat baptisnya di tahun 2021 itu ya 2021 kaknya hmm. ya oke okay, baik uh, pernahkah membaca Bible mulai awal sampai selesai baca apa selama menjadi Kristen oh, alkitab Pernahnya, oh Alkitab ya, oke Membaca Alkitab, pernahkah membaca Dari awal Halaman pertama pro, Sampai selesai, kalau sampai selesai Belum, belum ya, tapi Baca ya, iya, bagus Baik, jadi gini, uh, mungkin Untuk <tuh> Untuk para pemirsa Mu'alaf Center Ayah Sufya uh, Pengalaman saya bicara dengan beberapa Orang, itu antara seorang muslim dengan seorang kristen itu beda kalau di muslim ini biasanya bulan ramadan itu pernah menghatamkan menghatamkan, tetapi di agama kristen itu saya belum pernah mendengar bahwa ada orang yang menghatamkan mulai depan sampai belakang makanya saya akan memastikan juga kepada Pak Lupita ternyata juga membaca alkitab tetapi memang belum pernah mulai awal masih separuh sampai selesai baik mungkin ada lagi hal-hal uh, yang menarik bagi Mbak Lupita tadi apalagi santai saja ini santai saja jangan hmm, terlalu tegang udah itu dulu sih itu aja ya, ya. Memilih Islam lagi? karena di hati kecil masih Islam karena, karena kan memang, memang dari lahir kan muslim oh. terus ikut papa mama hmm. saya muslim Hmm. ikut papa di karena orang tua saya sudah bisa hmm. saya tinggal sama papa saya disuruh masuk Kristen gitu ngikutin hmm. papa saya gitu okay. tapi uh, mama saya nggak setuju kalau saya di Kristen jadi kalau udah besar gini kan saya bisa milih keyakinan mana yang harus saya pilih itu kalau dari hati kecil sih masih milihnya muslim oke okay, oke okay, oke okay, baik nah ini yang perlu, kami juga perlu tahu ya Mbak Lugita, ya jadi e, untuk ibu ya, manggalnya ibu atau mama? mami, ya mami mama. pastilah mami. menginginkan ya, sangat-sangat setuju Mbak kita masuk ya untuk apa gimana? komentarnya untuk ayah, ayah anda saya sudah bilangkan orang tua di luar kota soalnya, enggak di sini, di sini saya tinggal sendiri, hmm. jadi e, saya sudah konfirmasi ke orang tua, enggak ada hmm. masalah enggak ada masalah ya, oke, okay, baiklah Uh, pemirsa sekalian, uh, marilah kita segera mengikuti prosesi syahadat. Uh, mungkin uh, kali ini kita akan uh, memberikan kehormatan kepada yang terhormat Ustadz Misbahul Huda. Uh, kebetulan, jadi tamu malam hari ini, jadi ini harus ada sesuatu yang... <gitu> <gitu> <gitu> Jadi nanti biasanya begini ya, biasanya begini Mbak Lopita, halo. Iya, Pak. Ya. Biasanya nanti kita potong-potong dulu ya, kan. supaya uh, ashadu, oh, ashadu, Allah, ilaha, illallah gitu ya. Jadi biar pengucapannya tidak salah dan hatinya mantap. Termasuk nanti artinya juga akan ditutup oleh beliau Ustadz Mishbal Huda. Iya. Udah lancar belum, Ustadz? Belum lancar, Coba-coba. <laughs> Coba. Dicoba dulu ya. Asyhadu As, iya, tapi kan lupa, <laughs> <laughs> Oke, okay, saya tonton sebentar ya. Saya tonton sebentar nanti. Rasulullah. <laughs> luar biasa. nanti artinya artinya nanti beliau. Tapi dicapkan okay. ya. Tapi gak, gak usah patah-patah. Kita -pata. ulangi lagi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lancar. Bagus. Monggo dipersilakan pada beliau Ustadz Misbah. Artinya lancar di mimpi, ya. ya. Oke, okay, monggo Ustadz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 Lupita, Lupita Audena Lukianto. Lukianto. Lukianto, yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita bisa menyaksikan bersama-sama, mensehadatkan saudara-saudari kita pada malam hari ini. Langsung saja, se tapi sebelumnya Mbak Lupita ditoto atime. Ya, yeah. toto hati bukan hanya lisan yang mengucap, tetapi hatinya dalam kesungguhan mantep bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua kita bersami bersaksi atau saya bersaksi bahwa Muhammad adalah putusan Allah. Yeah. Jadi hatinya ditoto mantep lisannya bersaksi, dan yang kemudian nanti diikuti dengan amal perbuatan. lagi begitu ya, untuk mengikuti, menopo paling minimal rukun Islam. kira kira begitu ya, yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Masyud Ya, kita mulai ye. ya. Tadi sudah dipelajari ya. Uh, Uh, saya bacakan, nggak usah potong-potong, potong dua saja. Gitu. Uh -huh. <laughs> Nanti baru baru uh, di, uh, ditirukan, di tirukan sambil lagi langsung terjemahannya. Begitu gitu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan agak keras Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa tiada Tuhan selain Allah Bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah Allahumma ala Muhammad wa ala ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saudari so, Lupita uh, Perlu diingat Bahwa Satu-satunya tujuan hidup kita ini Hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah Dan sama sekali Bukan berarti Allah membutuhkan kita Allah sama sekali tidak butuh kita Nah, kita sudah susah payah hidup di dunia ini Waktu kecil sudah belajar susah payah untuk merangkak Setelah itu susah payah untuk belajar di sekolah Untuk mendapatkan banyak ilmu Setelah itu kita bekerja juga susah payah Berkeluarga juga susah payah Bukan enak ya tampaknya enak yo wong wis duwe bojo gitu padahal kalau sudah punya anak, ngurusi anak juga susah payah, kemudian kita mengumpulkan harta ya, dengan susah payah juga setelah itu kita meninggal dunia tanpa membawa apa-apa dari hasil tetesan keringat kita Dan itu ya, ya. Uh, mbak Lupita bekerja? bekerja Kerja. susah payah apa suka? <tuh> paya. uh, suka ya nah tapi kan, kalau menurut Darwin dalam bukunya The Origin of Species itu ya, itu ya sebenarnya juga menarik, dan itu kalau dulu ya Pak Misbah saya Pak ISIS ini, ya dulu diajari waktu sekolah atau kuliah itu life struggle, nah, hidup adalah untuk berjuang kali itu. Nah, muncul pertanyaan Apa yang harus kita perjuangkan Kan gitu ya Yang kita perjuangkan itu adalah kelangsungan hidup kita Mempertahankan hidup kita ya, Kita berjuang demi Kelestarian anak cucu kita Generasi kita yang akan datang Muncul pertanyaan lagi Apa? Terus untuk apa kita bertahan hidup? Untuk apa kita mempertahankan Kelestarian generasi kita yang akan datang? Padahal mau tak atau tidak, cepat atau lambat, semua yang hidup ini pasti mati, kan gitu, ya pasti mati kan kita. Uh -huh. Tapi banyak yang hidup menderita, ya, uh -huh. sudah menderita ya nggak mau mati kok malah bertahan, kan begitu, iya <laughs> betul ya, uh -huh. sudah menderita enggak nggak mau mati kita, nah kecuali yang memang kepingin bunuh diri na'udzubillah tapi yang jelas rata-rata manusia tidak mau mati meskipun mende menderita lalu nah, untuk apa kita hidup ini? nah oleh karena itulah di surat al-Dariyat ya surat ke 51 itu ayat 56 sampai 58 itu Allah berfirman Rajin, wa ma insa illa aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia ini kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku jadi tujuan kitab itu hanyalah menghambakan diri kepada Allah kita bekerja itu dalam rangka menghambakan diri pada Allah ya. jangan sampai kita bekerja ini menjadi hamba uang Ya, akhirnya kita tidak nyaman bekerja Jadi kita bekerja Itu dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Kita membantu orang ya Kita berbakti kepada orang tua Dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Ya Kita sholat dalam rangka menghambakan diri kepada Allah lah, Apakah but Allah itu butuh dihambai? Tidak Apakah butuh Allah itu membutuhkan apa uh, persembahan kita? Juga tidak Untuk apa Allah membutuhkan persembahan? Allah bisa menciptakan apa saja bisa menciptakan ratna mutu manikam yang begitu indah mempesona, menyelokkan mata nggak butuh semua itu. Allah, Allah apa? Bisa mencipta Kan itu? nggak butuh Nah Ma'uridu minkum mirizki wa ma'uridu ayyud imun Allah enggak butuh rezeki dari manusia. Allah enggak butuh persembahan. Allah enggak butuh disujuti. Enggak butuh Allah. Kita tekun beribadah kepada Allah, tekun bertasbih, bertahlil, bertahmid pada Allah. Ya, memuji-muji Allah. Allah enggak butuh. Ya, enggak butuh. Kita tekun beribadah kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun kemahagungan, kemahamuliaan, kemahasucian, kemahakuasaan Allah. Enggak akan menambah sedikit pun. Kita durhaka, ingkar, kufur ya, Tidak mau menghambakan diri kepada Allah tidak akan mengurangi sedikit pun kemahagungan, kemahamuliaan, kemahakuasaan dan kemahasucian Allah. Ya, Allah enggak butuh kita. Malahan ketika orang-orang Israel di masa Nabi Musa itu merasa Allah yang membutuhkan dia, membutuhkan mereka langsung dibantah oleh Nabi Musa apa yang dikatakan oleh Nabi Musa itu dikisahkan oleh Allah kepada kita di surat Ibrahim ayat 8 Allah berfirman waqala Musa In taghfuru antum wa man fil ardi jami'a ah, fa innallaha laghaniyyun hamid Musa berkata waktu itu kepada Bani Israil sekarang Allah mengingatkan kita apa in antum jika kamu kamu ini kufur pada Allah <tuh> jangankan hanya kamu Waman fil ardi jami'ah Bahkan seluruh manusia ini Kufur durhaka ingkar kepada Allah Ya Fa inna hamid Maka sesungguhnya Allah itu Maha kaya Maha kaya itu nggak butuh apa-apa, nggak butuh kita Ya, nah, kalau Allah Mau membinasakan kita Membuat makhluk baru namanya manusia Yang ganteng-ganteng, cantik-cantik Bisa, nggak ada masalah Ya tidak butuh kita Nah maka disitu disebutkan Fa inna hamid Sesungguhnya Allah itu maha kaya Maha kaya itu berarti nggak butuh apa-apa Hamid Maha terpuji lah kita diingatkan oleh Allah Surat Fatir uh, Ayat 15 Ya ayuhan nas Antumul fukarau ilallah Wahyu hamid, hey manusia, sesungguhnya kamu itu amat sangat membutuhkan Allah. Ya, sedangkan Allah nggak butuh. Ya, Allah nggak butuh kita. Ya, karena Allah Maha Kaya kok, nggak butuh kita, kita yang butuh Allah hamid, lagi maha terpuji, meskipun kita nggak mau memuji Allah, Allah otomatis sudah maha terpuji Ini. beda, mohon maaf, keyakinan Yahudi, keyakinan Kristen, keyakinan Buddha dan Hindu mohon maaf, bapak mantan pendeta Pak Dancer di kitab kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6 Mbak Lupita masih ingat cerita setelah Tuhan melihat manusia berkembang menjadi banyak dan hati mereka cenderung pada kejahatan maka menyesallah Tuhan telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya hati Tuhan pilu kenapa karena apa Manusia sudah tidak mau mengikuti bimbingan Tuhan. Benar begitu, Bapak Pendeta? Betul. Ya. Nah, oleh karena itu, enggak usah kaget. Kalau ada kisah seperti dulu di Tropodo, ya. Eh, Pak Samsul Huda, rumahnya apa itu? Mapan Santosa. Hmm. Wah, itu dulu ada pendeta yang punya patung Bunda Maria, katanya patung Bunda Maria ini menangis air mata darah. <guruh> nah, karena memang konsep Kristen, Tuhan membutuhkan nah, sesembahan itu, Tuhan membutuhkan dibakti oleh manusia. Ya, sang yang widiwasa dalam konsep Hindu membutuhkan persembahan, makanya enggak usah heran di sana. Banyak persembahan apa itu sesajen-sesajen itu ya? Nah, jadi kalau sudah Islam itu, nah, copot keyakinan Tuhan: membutuhkan Allah, enggak butuh sama sekali ya. Kalau Yahudi, Kristen memang ya, dan memang masih banyak orang Islam ya kalau mau ada apa berarti kita harus laporan kepada Tuhan Allah nggak butuh dilapori, itu kebutuhan kita itu <laughs> kan gitu, masih banyak kan, mau laporan, untuk apa <laughs> Tuhan nggak butuh itu nah, jadi itu ya, itu yang pertama kemudian yang kedua apa yang diwajibkan dalam syariat Islam Contohnya, sholat wajib, puasa wajib. Di balik kewajiban itu adalah kebutuhan manusia. Kita sholat itu bukan kebutuhan Allah, Allah nggak butuh kita, tapi kita ini yang membutuhkan bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, curhat kepada Allah. Memohon segala pro apa supaya problem-problem kehidupan yang mengitari kita, yang menyelumuh kita itu disirnakan oleh Allah. Jadi Allah nggak butuh sholat kita, tapi kita butuh sholat sebagai media kita berdialog dengan Allah.